Perjuangan Timnas Indonesia U23 merebut medali emas di SEA Games 2021, akan mendapatkan tantangan berat dari Timnas Thailand U23. Berikut prediksi Indonesia versus Thailand di semifinal SEA Games 2022, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, sore nanti. Timnas Indonesia melaju ke semifinal SEA Games 2021 dengan status runner-up grup A. Sebelum duel Vietnam versus Timor Leste, Indonesia menempati pucuk klasemen grup A. Tetapi, kemenangan Vietnam saat menjamu Timor Leste, memaksa Garuda Muda harus puas menutup fase grup pada peringkat kedua dengan raihan 9 poin hasil dari empat pertandingan penyisihan. Sebagai runner-up grup A, tim asuhan Sinta Yong pun harus menghadapi Thailand yang menjadi juara grup AC Games. Di sisi lain, Pelatih timnas Thailand, Alexandre Polking memprediksi duel Indonesia versus Thailand akan berlangsung ketat dan tak mudah. Menurut Alexandre Polking, timnas U23 dihuni banyak pemain kuat. Dia mengungkapkan, timnas Indonesia U23 adalah tim terkuat di SEA Games 2021, bahkan dibandingkan dengan Vietnam. Mereka memiliki banyak pemain yang merupakan skuad di piala AFF 2020. Paul King memuji timnas Indonesia karena sangat kuat, cepat dan tangguh dalam menyerang. Tak hanya Paul King, pujian yang sama juga diberikan oleh manajer Thailand, Nualpan Lamsan, dia menyebut timnas U23 sangat menakutkan. Sementara itu, Sinta eyong sudah tahu cara mengalahkan Thailand. Sinta eyong mengatakan, timnya punya peluang untuk mengalahkan Thailand dengan syarat, Garuda Muda harus fokus pada pertandingan. Dia mengungkapkan, untuk lawan Thailand, skuad Garuda Muda harus benar-benar fokus pada pertandingan karena Thailand adalah salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Persiapan terus dilakukan oleh Sinta E jelang semifinal Indonesia versus Thailand ini. Namun Indonesia harus rela tak bisa diperkuat Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu. Namun, kabar baiknya Sadil Ramdhani akan tiba di Nam Din dan gabung dengan tim. Perkiraan susunan pemain Timnas Indonesia U23, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Rio Fahmi, Fahrudin Arianto, Rizky Rido, Alviandra Dewangga, Mark Lok, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Egi Maulana Fikri, Muhammad Litwan, Witan Sulaiman. Pelatih, Sinta Eyo. Sedangkan susunan pemain Thailand U23 adalah, Gawing Tamasacanan, Anusak Jaipet, Tirapat Laohabuter, Nakin Wisecat, Jatuh rapat satam Wiratep Pompan Benyamin Davis Irfan Dolo, Patrick Gustafson, Tasa, Cakrit Palapon, dengan pelatih Mano Polking. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.